Pada kesempatan kali ini cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru dari game Free Fire Battleground Mulai dari penyebab main tense sehari ini tanggal 12 Agustus Dan ada apa saja setelah main tanggal 12 ini Sampai dengan bocoran event gratisan besok dan lain-lain Oke, yang pertama ada bocoran lengkap event Boyah Merdeka pada event Boyah Merdeka ini banyak sekali event-event keren dan gratis di dalamnya, gitu kan, cuy. Event yang pertama ada event Token Merah Putih. Event ini berlangsung atau dimulai dari tanggal 9 sampai 17 Agustus. Di sini nggak gua jelasin gimana cara mendapatkan Token Merah Putih ini ya kan, karena pasti kalian-kalian sudah tahu gimana cara dapetinnya. Ya gimana nggak tahu orang kalian udah dapat banyak ya kan? gimana cara dapetin token tinjunya Bang jadi cara mendapatkan token tinju atau token fish of Heroes ini cukup mudah cuy cukup kalian login dan main pada tanggal 17 atau pada peak day event Boyah Merdeka dan kalian bisa main di hari-hari tersebut nanti kalian akan di drop token tinju ini secara otomatis Nanti token tinju ini akan secara otomatis di drop ke akun Free Fire kalian secara random selesai match. Jadi hampir mirip-mirip sama token merah putih ya. Untuk daftar hadiah dari event token merah putih ini kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy. Yang pertama ada skin UMP Geisha. Oh ya, yeah. buat kalian-kalian yang nggak tahu statistik dari skin UMP Geisha ini itu menambah red of fire 2, cuy. Wow jadi kenceng banget ya kan Jadi buat kalian-kalian yang belum mempunyai skin UMP yang memiliki statistik menambah red of fire apalagi menambah dua ya kan jangan sampai lewatkan event gratisan ini ya okay. dan untuk mengeklaim skin UMP ini kalian membutuhkan 40 token merah putih dan 15 token tinju. Terus ada skin penutup kepala dengan desain sorban atau apa nih cuy Bro. Pokoknya kayak orang Arab-Arab gitulah ya Dan untuk mengeklaim skin penutup kepala ini Kalian membutuhkan 20 token merah putih Dan untuk hadiah-hadiah lainnya gua rasa nggak begitu penting ya dibahas Jadi kita lanjut aja ya okay. Dan untuk periode penukaran hadiahnya Berlangsung dari tanggal 9 sampai 19 Agustus, cuy. Jangan sampai terlambat nukerin tokennya, ya. Oke, okay. yang kedua ada event web lomba kemerdekaan. Nah, pada event web ini kalian bisa mendapatkan banyak sekali hadiah keren, seperti emot, skin tas atau backpack, skin loot box, skin pet yang langka, keren dengan gratis, cuy. Gilo si boy Dan berikut adalah daftar atau list dari event web lomba kemerdekaan ini, cuy. Yang pertama ada beberapa emot keren seperti emot chicken, emot shoot dance, emot did glare, emot wiggle walk, emot arwaf, dan emot baby shark. Aduh, nama namanya susah kali ya kan itu. Aduh, baca sendirilah lah. Huh? Kalau ada yang salah-salah harap dimaklumin ya itu aduh Iya <tuk> itulah <tuk> Yang kedua ada beberapa skin tas atau backpack seperti skin bunny backpack dan kawan-kawan <tuk> Yang ketiga ada beberapa skin loot box seperti berikut Yang keempat ada beberapa skin pet seperti pet skin snowy robo, dan lain-lain Dan pada web event ini, kalian hanya bisa memilih satu di antara masing-masing hadiah yang ada cuy Dan untuk tampilannya kalian bisa cek atau lihat sendiri pada game Free Fire ya Oke okay dan event web ini akan dimulai dari tanggal 12 sampai 19 Agustus yang ketiga ada event kelas sekuat mission nah pada event ini kalian bisa mendapatkan skin epic dari skateboard ini cuy cara dapetinnya itu mudah banget lah ya cukup kalian main di mode kelas sekuat sebanyak 10 kali Kalian sudah bisa mendapatkan skin Epic Skateboard ini cuy Dan untuk bagaimana tampilan dari skin Epic Skateboard ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Dan event ini akan dimulai dari tanggal 13 sampai 17 Agustus Yang keempat, ada event peak day login Nah, pada event ini, kalian bisa mendapatkan 10 tiket weapon Royal dan 7 tiket Inkubator cuy Dengan cara kalian login pada tanggal 17 Agustus, kalian sudah bisa mengeklaim hadiah pada event peak day login ini Yang kelima, ada event berhadiah HP Nah, khusus tanggal 17 Agustus Akan hadir event berhadiah 45 handphone untuk semua player Free Fire terkecuali wow. Yang akan di-drop secara random ya Buat kalian yang beruntung Kalian akan mendapatkan HP Samsung Galaxy A71 dengan gratis cuy Jadi berusaha dan berdoa saja ya kan Siapa tahu kalian yang dapat HP ini, cuy. Wow, boleh-boleh nih event ya kan? Selanjutnya kita bahas apa saja yang akan hadir setelah maintenance tanggal 12 Agustus ini, cuy. Dan maintenance ini akan berlangsung mulai jam 11 sampai selesai. Kenapa terjadi maintenance di game Free Fire tanggal 12 Agustus, bang? Nah. Karena maintenance tanggal 12 ini merupakan proses akan hadir atau rilisnya event-event keren, seru, gratis seputar Free Fire Anniversary atau ulang tahun game Free Fire yang ketiga. Eh, buset. Salah satunya adalah event bagi-bagi karakter gratis. Wow. Untuk cara mendapatkan karakter gratis di game Free Fire ini, Cukup dengan kalian login pada tanggal 13-19 Agustus Kalian sudah bisa mendapatkan berbagai karakter attacker atau penyerang seperti karakter Hayato, Wolfrah, Miguel, Laura, Rafael, Antonio, dan kawan-kawan lah ya Kalau disebutin satu-satu banyak anjir, capek nih mulut nih Terus untuk hadiah login pada tanggal 19-24 Agustus Kalian bisa mendapatkan berbagai karakter charger Waduh Cas-casan HP nggak tuh? Seperti karakter Joseph, Kelly, dan lain-lain Terus untuk hadiah login dari tanggal 25-31 Agustus Kalian bisa mendapatkan berbagai karakter skut Anjay, anak pramuka nih Bruh. Seperti karakter Moko, Capella, Alvaro, Paloma, dan lain-lain Dan karakter-karakter ini bisa kalian dapatkan dalam bentuk trial 7 hari cuy Gak apa-apa lah ya, biar player baru bisa merasakan skill-skill yang dimiliki karakter-karakter yang ada di game Free Fire ya kan <tuk> Yang kedua, ada event pembaruan hadiah penukaran Magic Cube Nah, jadi pada hadiah penukaran item Magic Cube selanjutnya adalah set bundle pemain basket dengan desain berwarna merah Yang dulu pernah rilis pada hadiah Gold Royal, cuy Berikutnya ada bocoran update besok Nah, jadi pihak Garena telah menginfokan bahwa map bermuda 2.0 akan rilis atau hadir di game Free Fire Biar kalian gak ketinggalan info mengenai map bermuda 2.0 ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Yang pertama ada daerah akademi Nah Daerah akademi ini itu menggantikan daerah grafier cuy. Yang kedua ada daerah hydropower atau Nurek Dam. Nah, daerah hydropower ini terletak di antara Riverset dan Plantation. Yang ketiga ada daerah Yagami Garden atau Japanese Garden Waduh, Japanese nih cuy Waduh Ayo yang suka itu komen di bawah ya Nah, daerah Yagami Garden ini itu menggantikan area Sentosa Yang keempat ada daerah Fisherman Greek atau Eden Creek. Apa sih namanya ini? Kayak suara jangkrik cuy Krik, krik, krik gitu Daerah fisherman Greek ini itu menggantikan area ring name village cuy Buat kalian-kalian yang kemarin udah mendownload file atau map bermuda di Master Yang ukuran filenya 65 MB itu cuy Kalau kalian sudah mendownloadnya Besok kalian akan langsung bisa merasakan sensasi bermain di map bermuda 2.0 ini cuy Dan map bermuda 2.0 ini akan rilis pada mode kelas sekuat saja Kurang tahu apa cuman kelas sekuat biasa atau akan rilis pada kelas sekuat rank juga ya kan Kita lihat nanti ya okay. Dan map bermuda 2.0 ini akan rilis atau hadir di game Free Fire pada tanggal 13 Agustus atau besok cuy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 Gua Adisi Sutup sejauh dulu Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground Salam Update No, no, can't have deep below the ground right here sound All my own, I can hear it now One. Fuck it <laughs>